Nah, kita unboxing mesin poles yang harganya 109.800 ribu ya Baru dikirim Dari Amang Lazada ya kita buka ini mereknya JLD JLD jld mesin Poles polisher polier mesin maksudnya enggak tahu lah itu ya. polis hair ya dan ternyata ini ya penampakan mesin poles yang harganya 200 ribuan lah ini ada bonusnya ternyata ada bonus busa wall atau busa wall, wall. eh wall. Ini busa ya kalau wall itu kain ini busa rata yang rata ini sepertinya buat ngebersihin kompon ini kalau ini buat apa ya kini ini buat kit ya dan ini ternyata ada awalnya juga kita coba nah. menceng ini gimana ini ya ya mungkin begini lah ini doang nih ya, ini tangan baru habis ngecat. Jadi masih belepotan. Belum mandi, paketan datang jadi mau dicoba dibuka dulu. dilihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. hidup ya? Ini kabelnya, colokannya jelek, nih ya. Dan ini ada, nggak tuh? Apa nih? Ada ukuran segala ini bisa diputer-puter. 5 kalau keempat. Wah, oh, ternyata ini untuk slow dan tidaknya. Untuk nomor satu. Oh, ini slow ya. Oh, ternyata untuk nomor 1 slow, nomor 2 agak cepat, 3 cepat, 4, 5 dan nyampe nyampe 6 ternyata ya. Ini kecepatan nyampe 6 ya. 5 6. Ini untuk pegangannya. mau oh, bisa kanan kiri juga nih ya. Tergantung kebutuhan. Bisa pegangnya gini. Bisa pegangnya di sini juga bisa ya. Ini ditempel. Ini ukuran 5 in ya. Ininya 5 in, 5 in RPM 1200 maksimal. Ya, terima kasih sobat YouTube untuk unboxing mesin poles merek JLD-nya lumayan bagus lah untuk harga 200.000 ribu. Ntar kita coba praktek ke polesannya atau ke praktek ke media yang mau dipoles. Terima kasih.